caguh hidup tak keno dia pucar daripada akidah maka hidup pun jadi rosak Allah Taala kehendak nak waja Raja balqis ni masuk Islam dan beriman kepada Allah hebatnya Nabi Sulaiman siapa raja balqis tengok tu rasa kalah selalu dah sebab kita ada tengok dalam tafsir ni masyaallah Nabi Sulaiman istana dia saja ni oh lebih laithau daripada Istana Raja Balkis. Billahi مصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين طيل لَهَدُقُ ذق للصرح فلما راته حسبت هلجت وكشفت عن قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ قَالَتْ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رَبِّ Ayat 43 dan 44 surat 6 dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu Ialah apa yang ia pernah menyembahnya Dari benar-benar yang lain dari Allah Habalkis Yang Allah Ta'ala firman Bapak boleh dia semua matahari ha, Ini dah pucar dia Pucar daripada zamir turun temurun dia panggil daripada zamir tok nenek dia lagi balqis ni nama dia balqis binti sharahil yang mana orang belung pada dia tu duk sembah matahari sejak daripada lama-lama magidah bermari zamir dia pun wallahu alamlah tak ada saya tak ada maklumat katanya bapak dia tok nenek dia tu jadi raja ke tak tapi, masyur dengan raja perempuan di Yaman tua pada zaman itu dia panggil raja eh Himyar di satu ampaya ataupun satu uh, kerajaan yang besar iaitu Sabak yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Surah Sabak Nanti kita akan temukan sekali lagi apabila Sapa Juzuk yang ke-22 di dalam Surah Sabak Semua selain daripada Allah. Lepas tu kita yakin katanya orang pada zaman-zaman tu yang tidak sapar seruai Nabi, seruai Rasul maka dia glewing cara hidup dia, akidah dia, pergengir dia, cara hidup tak kenal Dia pucat daripada akidah. Maka hidup pun jadi rusak. Allah Ta'ala akan hendak nak jadi Raja balqis ni masuk Islam dan berimeh kepada Allah adalah melalui Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab tu Allah ayat katanya innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya adalah io ia, iaitu Raja Balqis ni pada masa itulah belum pada ia masuk belum pada dia memeluk Islam ataupun belumnya pada dia beriman dengan Allah Subhanahu dia ni termasuk dalam golongan puak-puak yang kafir. Lamu mana ia semua matahari, siang malam, siang malam. Hang gitulah. Dalam pimpinan ar rahman ia ada terjemuh sikit. Satu, dua, tujuh, tiga. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan bahawa... ...yang menghalang balqis daripada memeluk Islam ...sebelum itu ialah benar-benar yang lain yang penuh ia menyembuhnya. Iaitunya, hak cirak-ciraan ia sembuh matahari. Kerana ia dilahirkan dalam masyarakat penyembah matahari. Tetapi setelah ia berangkat menghadap Nabi Sulaiman maka dapatlah ia melahirkan e dengan dengan dengan bebasnya alhamdulillah boleh jadi hebatnya Nabi Sulaiman siapa kau raja Balqis tengok tu berasa kalah selalu dah sebab kita tengok dalam tafsir ni masya-Allah Nabi Sulaiman istana dia saja ni oh lebih layak tahu daripada istana raja Balkis. sehingga apa apabila dibawa, Istana Balqis mari duduk di Palestin supaya saya dak royak belong pada nilah. Diubah bentuk dia panggil Chom lupa istana tu Nabi Sulaiman sengaja suruh orang-orang Khijar dia tukar daripada hadap depan jadi belakang warna tu jadi warna ni. Apabila Raja Balqis jale daripada Yaman mari ke Palestin Bila sapa apa Nabi Sulaiman wayaqilalah udhulih asar. Setelah itu dikatakan kepadanya hmm. mana setelah dia sapa ke Palestin dalam pimpinan Or Rahman yang ada terjemoh satu rwo tujuh pak yakni setelah itu balqis dipersilahkan masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman yang diperbuat dari kaca cuba kita gambar kaca-kaca ni eh, dia kena masuk kalau zaman-zaman dalam -zaman ni dia kena masuk dari rongan nah. kaca ni asal dia cair belakang supaya dengan air itu lah tapi apabila dibuat maka dia jadi kerah kaca cuba kita gambar katanya zaman-zaman dulu orang buat macam mana kaca nah, ini cerak lah dia kena ada kemajuan pada masa tu dibuat daripada kaca dan semasa ia hendak melalui halaminya disengkanya halamin istana itu sebuah kolai air sebab ayat nanti dah saya baca maksud ayat semula bila di jepuk balqis masuk di dalam istana jale atas latar ni balqis duk berasa katanya supaya jale dalam kolai air saton Alik bawah tu. Sumpah eh, dengan jalan atas air ni. Padahal jalan atas kaca. Sehingga Balkis selok betih dia. Takut basah. Padahal tak ada air ni. Jamari istana Sulaiman pada waktu tu. Masya Allah. Yang sangat hebat. Yang sangat indah. Yang sangat cantik. Dipersilakan masuk ke dalam istana ini. Maka tatakanda io melihatnya ni saya baca maksud dia dah. Eh? Tatakanda io melihatnya siapa tengok tu? Balkis. tengok istana saat ni. Disengkornyo ataupun disangkonyo halaman istano itu sebuah kolai Masya-Allah. Hasibat huljatan. Lujjah artinya kolai yang orang duk bereni, orang duk mandi. Serta io pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya selok betis Wallahualam lah saya fikir sorry boleh jadi ramah-ramah ni pakat dia nak tanya lepas tu Nabi seleme tengok betis ya? kau lagu mana Wallahualam lepas betis tu aurat ke pada waktu tu pun Wallahualam belum pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setakat saya tengok di dalam تفسي ايات الاحكام tak ada aurat aurat ni yang ditutup dengan secara sempurna moleknya iaitu nya di zaman Nabi Muhammad nah sallallahu tapi belum pada tu orang hanya dia tutup sekadar katanya hak manusia berasa malu maka dia katuk katuk katuk kelubung katanya apa ni nak kata mitchit supaya dengan syariat Nabi Muhammad ni ya tak ada lagi Sebab itulah Raja Balkis Selok betih Pada waktu itu Sehingga Allah tak ada Rayak di dalam Ra'el Katanya selok betih Wa kasyafat'an saqaiha Saq Dalam bahasa Arab Saqun Artinya betih Maka Dia selok betihnya Nabi Sulaiman berkata apa? Innahu sarhum mumaradum min kawarir Nabi Sulaiman royak kepada Balqis katanya sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilak dari kacau bukit air, eh, kole tapi jale itu berasa katanya air alik bawah cuba kita gambar, tengok gambar-gambar gambar yang -gambar, gambar, sungguh, orang di atas perahu, buat air itu jirun nih, supaya perahu tu dok dak apa dak hanyut sumpang buki dak dari air dak nak no, oi katanya tengok siapa kepatak boleh tengok air aning buki benar, -benar pelek yang ada pada zamir sekarang ni gitulah nak dalam dalam uh, adik bawah pula saya baca ni disengkony menyisih pakaian sehingga kelihatan dua betihnya melihatkan yang demikian nabi sulaiman menerang kepadanya bahawa apa yang disengkolnya itu bukalah air tetapi ia diperbuat dari kaca. Alhamdulillah. Bila balqis mendengar mendengar yang demikian balqis berdoa. Nah, balqis berdoa, wahai Tuanku, saya caya katanya apa? Balqis pada waktu tu lah hati dia berubah. daripada oh dia duduk kafe sebelum pada nih patut boleh jadi Kata-kata Nabi Sulaiman kepada dia. Kata-kata Nabi Sulaiman kepada dengan akidah. Dan mitok dia. Memeluk agama Islam. Balqis pun sebut. Qalat. Rabbi ini zalamtu tu nafsi. Wahai tuhaiku. Sesungguhnya aku telah. Menganyai diri sendiri. Maknanya aku zoling diri. Aku lamurah duk semua eh, matahari sejak daripada zaman-zaman hari dah pastu kaum aku orang aku semua pun semoh matahari semua tapi hari ini wa aslamtu ma'a <-tuh> sulaiman lalillahi sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada kepada Allah Tuhan sekalian alam Ha, ini berimer lah. Raja Balkis. Dalam otak kaki ada lagi. Satu, dua, tujuh, lima. Ya'ni pada saat itu, Balkis bertambah insaf. Lalu menyatakan sesalnya tentang perbuatan syiriknya. Pada masa yang lalu. Dan dengan itu, ia menegaskan lagi tentang iman dan Islamnya kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah ni saya tak ada maklumat dah. Katanya Raja Balqis ni lahih pada tahun berapa, mati bila, mati mano, tak tahu. Ani kena pergi tengok semula di dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama, hubungannya dengan orang-orang penting pada zaman-zaman dahulu. Dia cerita ni yang kena ada. Nak. Bukan mari pasal yang loy, loy katanya dah tahu tua ton mari mano, akhir mano terutamanya ada satu buku. saya baca dah tapi tak ingat. Nak bagi nak bagi royak, mai royak kepada kita. Bantis dia panggil Ratu Sabak Dalam buku, asalnya buku itu bahasa Arab, orang terjemuh jadi bahasa Rumi iaitu 100 tokoh wanita teladan. Tauladan. Maknanya 100 orang dia hipung orang-orang tino jadi contoh teladan kepada sekalian anda termasuknya yaitunya hawa nah isteri nabi adam patu uh, hajar nabi, uh, isteri nabi ibrahim sarah raja balqis patu mari akhir yaitunya nya isteri-isteri nabi dan anak-anak nabi dan ada juga disebut isteri setengah-setengah para sahabat radhiyallahu anhunna jami'ah ha tu hubungnya dengan orang-orang okay, okay, perempuan lepas tu kita akhiri apa ni kesoh balqis sekat ni lepas tu bawa masuk ayat 45 selepas daripada ni iaitu nya hubungnya dengan puak-puak samud kaum Nabi Saleh lepas tu beberapa kesoh lagi kesoh Hana bin Luq dengan kaum dia hopmai jatih sama jatih berlepas pada tu pula hubungnya dengan akidah Hubungnya dengan cara manusia nak berpegang teguh dengan ajaran Allah sehingga kita akan boleh dengar sikit lagi perkataan eh, yang Allah Taala sebutnya a ila Allah lima kali yang Allah Taala sebut a ila huma Allah adakah ada tuhan lagi selain uh, bersama dengan Allah Ini ni dengan ayat-ayat akidah wal lepas pada tu pula akhir-akhir suratul an-namli ni Allah Taala sebut hubungannya dengan alamat tanda kiamat yang besar iaitu nya akan timbulnya nater daripada bombing dah bahasa manusia sama-sama manusia ni tak reti dah kecik tak reti dakwah royak gapo Islam orang tak sedengar belaka dah sehingga Allah Taala waktu baik Kharajna lahum dabbatam minal ardhi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Allah ayat katanya kami keluar menate daripada bombing mari kecek dengan manusia sebab apa semua manusia duduk atas muka bombing tengah tu tu gitu, gitu. dia jadi tak ada pegang mana dengan agama tahu habis agama siapa kau menate kena kecek Panggil manusia. Hei manusia. Baik apalah. Mereka tak yakin. Baik apalah. Mereka tak sejadi orang berjuruh. Tak sejadi orang baik. Ha tu. Tak ada air. Eh, yang Allah tak ada. Firman. Hubungnya dengan. Gak apa? Ha ha ha. Hari kiamat. Nanti kita insyaAllah. Kita akan gi pergi sosok. Tak ada kena gaduh. Ke apa ni. Saya rui rui. Rui rui. Gi Kalau mati dulu pun. Maknanya akan ada lah. Orang mari gati. Baca kepada kita. Nak nak pagi. Nak nak pagi. InsyaAllah. Nah, Wallahu'ala wa sallallahu'ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.